Assalamualaikum teman-teman telah terjadinya kebakaran lagi di kecamatan Simulu Tengah yang tepatnya di pasar kampung airnya guys inilah kebakaran yang terjadi pukul 2 siang tadi pada hari Jumat yang terjadi kobaran apinya di pusat pasarnya guys inilah api mulai menggobar hitam dan sampai sekarang penyebab kebakaran belum di, diketahui apa penyebabnya api mulai membesar asap hitamnya guys inilah kondisi kebakaran di kampung air warga sihat siap panik dan kondisi api mulai menjulang asap Hitamnya tebal, guys. Inilah kebakaran, situasi kebakaran di Kampung Air, Kecamatan Tengah Apinya mulai bergumpal. Nah, masyarakat tidak dari pemadam, belum ada yang datang, guys. Masyarakat yang sekarang udah banyak berkerumun. Untuk menyaksikan kebakaran di kampung Lair Yang tertepatan di pusat perbelanjaan pasarnya Inilah kondisi apinya makin membesar Dan warga-warga sudah -warga mulai mengungsi untuk menyelamatkan harta bendanya Yang bisa diselamatkan Inilah kejadian apinya guys